apa mereka mereka apa eh habis tak ada nggak ada habis eh habis mau cemeka meka doa minum aja mak siangnya apa mereka mereka apa eh nggak apa mereka habis makanannya belum beli nanti beli dulu ya ya jangan megang-megang oke megang-megang udah ya minum tuh minum minum makan sampai begitu ngeliatnya tuh oh. Bila, okay. Kau yang terbaik untukku Suruh nafasku untukmu Ku tak bisa bila harus tanpa kamu kita cinta Cinta kita cinta <tuk>